Pasukan Rusia memborbardir 30 permukiman di wilayah Kherson selatan Ukraina sebanyak 258 kali dalam sepekan terakhir, kata Presiden Volodymyr Zelensky, pada hari Senin. Pasukan Rusia mundur dari tepi barat sungai pro awal bulan ini, tetapi telah menyerang kota dan desa, termasuk kota Kherson, dari titik pandang baru di tepi seberang. Dalam pidato video malamnya, Zelensky juga mengatakan pasukan Rusia telah merusak stasiun pompa yang memasok air ke kota Mykolaiv, di barat Laut Kherson.